Ya, saya akan memberikan komentar. Ini ada peserta. Uih. Kenapa saya ketawa, Bapak Ibu? Barunya nih saya baca, ada banyak pesan. Ya, ya Bu Fani, ada pesan saya ini ngikutin saya nih. Saya bikin ekuensip, ikutin Bikin ekuensip ya inilah contoh pesan yang baik ya kan ya sekarang saya olah napas dia ikut juga eldo fani ya 5,9 jadi 7,25 nah ini contoh bahwa peserta begitu nyata baru ikut ini baru sesi pertama kita akan ada 9 sesi tiga bulan ya ph nya udah berubah nah memang begitu karena saya dulu diabet, ya bangun tidur di dites 5,6 gitu ya komorbid karena virus hidup di pH asam berkembang biak di situ ya memang ekstrem kalau ekstrim misalnya kayak kan ada desinfektan yang pakai pH 3 atau 4 ya mati juga tapi dia hidup di antara 5,6 setengah nah itu dia di situ dia pH ideal buat bakteri virus pH di atas 7 mereka paling tidak dormant enggak hidup ya bahkan bisa mati sama juga saya kanker, makanya orang kanker habis kemo ya nggak boleh makan daging merah, mau minum kopi, teh pahit, teh, teh, teh hitam ya, teh hijau boleh. Kenapa? Gak boleh manis-manis, rasanya manis tapi dengan pH asam. Jadi larutan gula, apalagi kena fermentasi, oh, udah jadi asem. Nah orang-orang minum kista kanker tubuhnya harus alkali. Kalau di sini nih ada peserta yang misalnya Pak, saya lagi jalanin nih, Pak. Di jadwal 32 kali, ikut aja terus olah napas. Cangka-cangka nanti waktu 6 kali dokter udah bilang, enggak ada nih kankernya. <laughs> Karena PH kali itu tubuh alkali, tapi bukan alkalosis ya. 7,35 sampai 75, sehat. Nah, saya olah nafas, di bulan pertama juga berjuang dari bangun tidur itu di bawah 6 sampai setengah. Bulan kedua, kalau habis olah nafas tentu cepet ya, 7,5. Gitu. Tapi ntar turun lagi. Tapi lama-lama fluktuatifnya makin pendek. Jadi berawal dari bangun tidur di bawah 6, olah nafas 7,5, satu jam dua jam lagi turun lagi. Kok naik turun? Oke sekali lagi saya katakan bahwa pH darah itu stabil, pH urin fluktuatif. Memang berbeda. Tapi kalau tubuh kita itu cenderung alkali, kenapa pH urin rendah? Karena banyak asam racun sampah yang dibuang lewat ginjal. Nah kalau pH urinnya tidak asam, berarti tubuh kita itu nggak banyak sampah, banyak oksigen, sehingga tubuh kita lebih alkali. Nah dengan rajin olah nafas, nanti bangun tidur itu serendah-rendahnya eh, kalau tadi tapi biasanya kalau dulu sempat di bawah 6, di bawah 6, gitu ya, tentu tidak tujuh setengah, gitu ya, paling nggak enam koma pelan-pelan, ya butuh waktu cukup lama. Kalau saya sekarang bangun tidur ya sekitar 7. gitu ya, begitu olah nafas bisa delapan. Minum kopi, minum teh, Wah, sekarang nggak takut minum kopi. Ya, nafas minum habis minum kopi pun bisa diideal 7,3-7,5 pH urinnya. Nah, pasti pH darahnya, karena itu mengindikasi, walaupun nggak sama, tapi mengindikasi, akan seperti itu. Sehingga otot-otot eh, yang pegel, hilang. Saya sakit pinggang, sembuh. Nah, saya mau cerita sedikit soal pH nih. kan saya mulai latihan olah nafas nih, Istri tak ajak gitu. Eh, kamu ikut latihan dong gitu. Ngapain? Ya udah kalau gitu tes dulu. Dia tuh bangun tidur siang malam tak tes urinnya 7,5, <laughs> Ideal. Makanya istri saya tuh gak pernah sakit gitu ya. kata bener-bener kalau saya ngomong nih ya biar dia dengan juga apa, apa gitu. Dia tuh makhluk ajaib. <laughs> Kenapa saya bilang waktu aglive? Saya bangkrut dia tidur pulas, Anak saya COVID Delta satu rasi sebelah dua sesak nafas dua hari nggak bisa tidur nafas tersengal-sengal dia jam 8 jamnya tidur ya tidur jadi dia bilang aku jaga siang kamu jaga malam ya kenapa ya aku mau tidur gitu ya dia tidurnya nah, guru, tidur aja pules buru tidur pules makan enak suaminya bangkrut ya tidur pules aduh kok ada ya orang orang hidup orang jawa bilang kok keono ya kuno rata mikir neko-neko gitu -neko. jadi jadi Tekanan darah bagus, PH-nya ya bagus. Nah nanti kita akan belajar ya kalau Pak kalau saya nggak bisa begitu, saya ini ya memang kelihatannya senyum antusias, tapi ya kadang nangis juga gitu. Jadi saya lebih emosinya saya emosi saya lebih tidak stabil, lebih lebih fluktuatif. Maka nanti kita akan ada pola hati ya gimana kita sehat dari hati, tapi kita sekarang ini sehat dari saturasi dan PH dulu ya. Oke, saya pikir cukup untuk yang Bahasan ini.